Karena mereka itu dijawab oleh Rasulullah ketika mereka nanya tentang Allah, gitu. Loh. Nah, untuk yang lain, apakah hanya itu menjelaskan tentang Tuhan? Dia ya, enggak. Yang ayat-ayat Al-Quran itu, gitu. Loh. Contohnya, yang banyak yang lain yang yang di luar daripada pernyataan menjawab posisi pernyataan tentang dirinya, yang lain seperti apa? Ya tentang misalnya ya, nah, kan di dalam Al-Quran itu diantaranya adalah larangan perintah. Nah semua perintah dan larangan itu ya Allah yang ngasih. Sehingga Nabi Muhammad menjelaskan. Begitu juga orang Israel. Ya orang Muhammad kamu kamu harus bisa menjawab. Kalau kau memang Nabi, ini ada tujuh pertanyaan. Yang mana hanya Nabi yang bisa. Nabi biasa. Malah lalu mereka beriman. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh banyak dalam hadis gitu. Makanya kalau dalam Alquran ada yes luna Yas'alunaka Anil Anfal, yas'alunaka 'anil Kornain. Itu pasti akan ada yang bertanya kepada Muhammad tentang Dulkarnain tanya kepada Muhammad tentang Mahid Anfal. Makanya ayat-ayat pertanyaan itu sebelum mereka nanya kadang-kadang wahyu sudah tuh. Contohnya, mereka akan bertanya tentang Kornain. Kamu jawab seperti ini, Muhammad. Ya kayak gitu itu. Jadi Allah yang menjawab itu diri yang bersuara kan tapi melalui Nabi Muhammad makanya wah yang anil hawa itu di situ apa yang ku sampaikan itu wahyu sendiri gitu loh. nyambung lo tata sama Pak Yusuf loh. luar biasa aku suka bukan, aku. Bukan, bukan bukan nyambung begini yang saya tanya kan saya selain... juga <laughs> aku aja bingung loh Pak Yusufnya ngomong apa bukan, deh, bukan bukan begini kalau Umi bingung kan pertanyaan saya tadi mudah selain selain pernyataan Menjawab konteks hmm. pada saat itu, ya. oke, okay. kan tadi jelas. kata tata Allah, itu, nah, kemana kan pernyataannya tidak Loh, itu?" Kan, kan, kan dibilang tadi bilang apa... tadi tentang itu, ya. Tentang bagaimana ampunannya? Ini aja, pa, biar jelas, apa, apa Biar sesuai permintaan kamu, anu hmm. Pak Yusuf. Coba pernyataan seperti apa? biar saya itu jelas, begini. gitu. Menjawabnya ya. coba pernyataan macam begini: "Ketika ditanyakan, Bapak itu apa?" Yesus mengatakan. Oke. Okay. Hmm. Dimana Yesus mengatakan Bapak itu Roh? Gak ada apa-apa bang Andi. Oh ya lanjut. Bapak. Jadi Bapak, Bapak itu Roh. Ya. Berarti itu maksudnya goe tidak ya, bisa ya. dilihat, tidak bisa didengar. Berarti dalam Islam Laisa kami sendiri itu. itu. apa artinya? Tidak sama hmm. dengan apapun. Purna pernyataan besar. negatif. Oh. Ini kan Allah itu Roh itu pernyataan positif. Maksudnya nah, dia roh. Itu memberi kalau saya ada yang tidak bisa melihat. Ada-ada ini dalam segi bahasa apa saya mau bilang bukan plus minus tapi apa ya. ini Nolir, lagi nyolir. Mungkin ini deh Pak Ustaz tata, tata, sorry mungkin kayak gini deh yang. Mungkin Anda mau yang positif gini. Wallahu'ala kulisya'ing qadir. Disitulah nyatakan Betul. Allah kuasa atas segala sesuatu. Mungkin gitu kali. Ah itu. Bahwa ya. itu Allah ya. tidak mengingkari. rujanya. Ya, mengingkar. ya. Oh, seperti ini misalnya ayat -ayat. Allah itu roh. Ya. Maksudnya tidak bisa dilihat roh itu. Itu sama dengan gini. Ya. Latu dari kuhul abas. Wajud dari dia tidak dapat di, dicapai oleh penglihatan hmm. mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Kan sama. Allah itu Roh, roh berarti Goip, goip itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak sama dengan apapun. Kan gitu. Kan sama aja kan. Dia minta ayat positifnya, maksudnya penolakan, tetapi pernyataan tentang dirinya kayaknya benar nggak apa itu? Nah, mulai paham banyak. Nih contoh nih. Aduh, Eva eh, Pak. Pak, tidaklah. Gembira banget Pak Yusuf. Iya, <laughs> soalnya aku agak lama memahami Pak Yusuf justru terang aku ya, perlu bertapa dulu aku kayaknya nih. Jadi di Alimran Imran <laughs> ayat 6 contohnya itu ya. pernyataan Allah tuh, la ilaha illallahul azizul hakim. Atau pernyataan Allah positif lagi tuh, yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, itu kan pernyataan tentang dirinya tuh kami itu seperti apa gitu. Dan contoh uh, maha pemberi dia innaka antal wahhab. Dia eh, maha pemberi. Lagi, Oke, okay, Pak Yusuf, Banyak. kalau bisa bertanya Banyak. yang yang singkat, padat. Pak Yusuf, ya, apa -apa jangan kan, pak? jangan bertanya ya. ketemu positif dan negatif nanti kok. <laughs> <Yeah. laughs> ini membuyarkan pertanyaan ini, Bang Hadi ya. nah, pak, <laughs> pak Yusuf. yang keren tuh, itu Tuhan kami itu ya bahwa Tuhan kami itu inna Allahalaiyulmiyahad, dia, dia tidak mengingkari janji. Beda Pak Yusuf sama Tuhan Anda Pak Yusuf. Ada janji-janji yang Artinya? Allah tidak mengingkari, menyalahi, janjinya, gitu menyalahi janjinya. Kalau Tuhan Anda kan ketika ada perjanjian kekal dengan Abraham kan akhirnya dibatalin, Beda sama Tuhan kita memang beda, Pak. Nah, nah aduh, aduh, aduh, aduh, begini begini. Contoh, contoh, contoh, contoh panjang begini. ini kaji kita. Ya. Iya iya, kaji kaji. Ya, kalau panjang. begitu, ketika, untuk mencegah perpanjangan tuh oh, silakan bertanya poin okay. Pak Iso. Ketika ya. bilang apa tadi? Tidak Allah tidak apa? Mengingkari janjinya. Tidak mengingkari, janji, tidak, tidak mengingkari. menyalahi janjinya iya kan hmm. itu masih negatif pernyataan kok negatif? Tidak itu mengikari. positif tentang maksudnya, dirinya lo. bukan maksudnya akulah perjanjian itu ah, itu mungkin pak itu tapi ya Allah <laughs> Allah sangat berat hukumnya itu pernyataannya lagi tentang dirinya tuh banyak Jadi kalau bicara tentang siapa asma'ul husna itu semuanya diambil dari Alquran semua tuh al-rahman al-rahman al-rahim ngapa ngasih ngapain yang saya mau ya. tahu asma'ul husna itu seperti apa Kristen beda. ya sebentar pak ya. Apa pertanyaan Pak Wisnu? Itu yang apa? Asmaul Husna. Kalau enggak salah lah saya nah tepat kata Iya. Tolong jelaskan itu apa? Asmaul Husna. Silakan Ustadz Tata. Asmaul Husna itu gini. Seperti orang Yahudi itu kan memberi nama Allah Tuhan itu kan banyak. El Sadal, El Roy, Eloha gitu ya, Yahwah Nah tapi nama pribadinya ada. Nah dalam Islam, nah ibadinya Tuhan itu ya Allah tapi Allah itu punya juga sebutan nama-nama terbaik kalau dalam Quran asmaul husna Allah apa al kutus sama, sama, apa Malikul kutus uh, sampai basur al hadi terus uh, apa ya roza gitu itu semua nama-nama yang terbaik makanya Islam itu kalau berdoa pakai nama-nama yang terbaik misalnya saya itu minta rezeki wahai ya Allah Yang Sang Pemberi Rezeki itu maknanya. Misal saya minta berdoa minta petunjuk al-hadi yaitu Allah yang Sang Pemberi Itu itu nama sebutan maksud nama-nama yang terbaik Nama-nama gitu. yang baik itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Rahman yang Maha Pengasih, Ar Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, al kudus yang Maha Suci, As-Salam memberi kesejahteraan Al-Mu'min yang maha memberi keamanan al muhaimin yang maha mengatur Al-Ajiz yang maha perkasa yang memiliki mutlak kegagahan dan seterusnya dan seterusnya <t memories> ada, yang ada lagi ada lagi kepanasan ini apa ini ini nggak suaramu pak Yusuf kenapa pak Yusuf oh kenapa belum saya belum, oh belum ya kira-kira oke ini kan saya tanyakan tadi tentang ini yang ini tolong dimiut dong nama, ini Pak Antoni yang namanya -nama. jadi lah Pak Antoni dimiut aduh ya ya lanjut dimiut kalau nggak bicara ya, ya itu seperti penjelasannya soalnya kalau ada yang bicara Pak Yusuf suaranya seperti virus terus ditakutin sama yang lain hilang virusnya ayo Pak Yusuf Ya, seperti penjelasan tadi, ketika ketika disebutkan di dalam firman Allah atau Quran itu bahwa Allah itu punya nama yang terbaik untuknya. Yang menjadi pertanyaan itu, nama yang terbaik untuknya itu bagaimana kita gitu? mengerti ya, dia memberikan firman itu untuk menyatakan nama yang terbaik untuknya atau bagaimana? Ya, Semua lusun itu yang nama yang terbaik pada, begini, uh, ketika kita tahu Quran itu kan firman dari Allah, uh, terus? betul, ya. Uh, Apakah firman dari Allah itu menjelaskan tentang nama terbaik darinya? Atau iya, betul? supaya manusia tahu. Oh, dia menjelaskan mm, mm, itulah nama-nama. Mm. Nama. Ya, ya iya, betul, iya, supaya manusia uh, tahu. Uh, Oke. Okay. Termasuk juga Yesus, nah, mestinya juga Yesus oh, mengatakan bahwa saya ini Tuhan, tapi itu, Tunggu. maksudnya begitu sebenarnya. Tunggu. Ya lanjut. Setelah nama terbaik itu dikenal, apakah itu menandakan bahwa pengenalan kita akan baik itu berarti kita mengenal? Iya mengenal. Oke, okay. oke. Okay, jadi mengenal lah ya. Mengenal lah. Oke. Okay, ada ya, terus? juga satu nama terbaik itu bapak hmm. akulah kebangkitan. Apa yang bisa anda komentari? Akulah kebangkitan. Siapa yang itu mengatakan akulah kebangkitan? Yo, yo, bukan, bukan kebangkitan satu yang berhubungan dengan itu tidak ada apa dalam itu, aku pula kebangkitan dan hidup tidak ada satu pun sampai ke rumah itu, bapak bukan, kalau bukan tidak melalui aku nah, Yohanes 146 ya ada ada hubungan Yohanes 146 lho oh, tangguh hafal mati tuh. tanya itu ada ada satu yang mana nama-nama itu yang termaksud juga itu apa Lupa. menguasai hari pembalasan menguasai hari tata, tata. apa maksudnya apa sih pertanyaan nama, kamu asma yang berhubungan kan ah, tadi penjelasannya mengenal nama itu berarti mengenal aduh, betul. Aduh, gimana sih pak? Yusuf? Bingung saya ini, menjawabnya. Akan... <laughs> <laughs> aduh gimana? Oke oke lah, bagi yang lain nanti bang Hari ini. Juga. Apa ya? Oh, misalnya apa? Maha melapangkan, merendahkan, maha meninggikan, maha memuli Maha Menghinakan, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Menetapkan, Maha Adil, Maha Lembut, Maha Mengenal, Maha Maha Agung, Pemberi Pengampunan, Pembalas Budi, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Memelihara, Pemberi Kecukupan, Hubungan, Maha Luhur Yang Maha Pemurah, Yang Maha Mengawasi, Maha Mengabulkan, Yang Maha Luas, Yang Maha Bijaksana, Maha Mengasihi, dan Seterusnya. Al-Hakim, Al-Wazih, Al-Wudud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Jahid, al Al-Wakil, Al-Qayyuh, al al al Al-Mubdi, dan seterusnya. Apalagi sih Pak Yusuf? Gua heran tuh lu gak ada pertanyaan nih. Mana? Kesempatan, kesempatan Kristen bertanya nih. tapi lu bertanya. Iya, tapi lu gak bisa bertanya. Mungkin, mungkin cara menjawabnya agak beda jadi ya saya ya, coba coba itu ada yang mau menjawab ada Indra Pak Indra Mosi, ada Cak Tata ada Yuli Rip ada Pak Antonius ada Pak Sueb. hanya mau bertanya okay. yang penting-penting gitu loh Pak nah iya. uh, ya itu ini biasanya penting tapi hmm. penting bagi saya penting <laughs> penting mungkin. penting untuk ditertawakan nah bisa juga hmm, begini ya jika sudah dinyatakan dalam hmm. firmannya maksudnya dalam Qur'an bahwa salah satu contoh yang aku tidak sama-sama itu apa bisa kami ah, hmm. itu. yang aku tidak disetarakan hmm. bagaimana mungkin dia menggunakan kesetara bagian yang diciptakan memang maksudnya gimana gimana maksudnya begini tumisata -tum, bertanya balik. <laughs> berfirman, berfirman atau dalam bahasa manusia berkata-kata ini kan ini bagian oke, okay, sudah saya tangkap okay. Allah itu rohman, rohim atau sifatnya itu 20 melihat, mendengar makanya ada hadis gini Allah halikul adam ala ya. suratihi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya itu maksudnya gini ketika Allah maha melihat, mendengar, berbicara dia menciptakan manusia juga gitu, tapi dibatasi. Penglihatannya manusia dibatasi. Kalau Allah tidak terbatas, hidupnya manusia hidup. Allah juga hayat hidup, hidup. Tapi hidupnya Allah kekal, manusia dibatasi. Gitu. Jadi walaupun sama, tapi Allah kuasa, kudrat irodot, berkehendak. Manusia juga kuasa, berkehendak, tapi dibatasi. Gitu. Intinya gitu sama saya tangkap itu intinya bahwa ada penggunaan yang sama tetapi dibatasi, betul kan? Iya. Nah, sekarang bagaimana yang mengatakan bahwa dalam firman mengatakan tidak diserupa apa tadi? Apa tadi? Kamis apa? Luhun apa? Saya enggak ngerti. <laughs> nah, maksud tidak diserupa itu. Nah. Misalnya, Pak Yusuf mengatakan Allah itu seperti apa ya? Mungkin ekornya panjang mungkin. Nah, tidak. Laisa kami sayun, tidak seperti itu Allah itu. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini, langit bumi, kan gitu. Hmm. Nah, takutnya karena ada laisa kami selisaiun, takut orang-orang itu, misalnya, tangannya Allah, di atas tangannya manusia. Nah, takut nanti orang kan membayangkan, apakah berapa. Nah, takut hmm. gitu. gitu loh. Sehingga laisa kami selisaiun itu untuk menolak supaya manusia tidak memikirkan bentuknya Allah, wujudnya Allah. Nabi menjelaskan kayak gitu gitu. Silakan. Oke. Okay. Iya, dari pernyataan itu bahwa kita harus mengakui ada bagian yang bisa dikatakan. Ya sama, ada hayat juga. Allah juga mempunyai, tapi manusia dibatasi. Berarti apakah kita apa firman bahwa ini pernyataan yang belum benar-benar betul? Oh. itu sudah betul. Maksudnya gini melihat maka saya juga melihat. Apakah Allah seperti saya? Oh tidak. Ya, memang sifatnya ada dan kita dibatasi tapi kita tidak bisa menghayal seperti apa wujudnya Allah karena sudah dibatasi dengan tidak sama dengan apapun dia. Walaupun dia melihat kita juga melihat, bukan berarti sama. Gitu ya. Makanya ada dalam perjanjian nama Allah menciptakan segambar itu hadis juga ada hadis. Innallaha a'likul adam ala suratihi di perjanjian namanya dijelaskan apa maksudnya. Oh tidak, Ishak dulu pernah menjelaskan. Sama seperti di dalam hadis. Yeah. silakan Bagaimana Pak Yesus? Okay. Pak, oh, iya, pak Holik, tolong ditutup Pak kameranya Pak. <laughs> Bapak begitu. Ini lagi-lagi Pak, ditutup kameranya Pak. Iya. Uh. Ya, itu ya yang saya tangkap dari penjelasannya itu bahwa memang ada kesamaan tapi dalam batas tertentu manusia. Di macam keterbatasan. Sedangkan itu, jadi yang saya tanyakan tadi, jadi bagaimana menyikapi firman yang telah diturunkan itu ketika dia dengan apapun. Ya, makanya Pak Yusuf, kalau seperti itu, apakah sampean juga tidak tidak uh, meneliti kitab? Hmm. ketika tidak ada yang sama dengan dia. Hmm. Tapi di sisi lain, dia kan manusia melihat, hmm. sedangkan Tuhan dalam Alkitab juga melihat. Hmm. tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Gimana itu menyikapinya? Kan sama Maksudnya saja. bukan kan? di dalam Kristen tidak ada pernah mengatakan tidak karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Jadi tidak tidak mungkin, Pak Yusuf. Uh -huh. Disitulah tidak ada penjelasan. Kalau orang Yahudi tahu, kalau Islam di situ kan ada kalau dalam perjanjian lama Allah menciptakan Adam segambar kalau dalam hadis inalillahikul Adam ala surati tapi ada penjelasan Kristen kan ada ada penjelasan sehingga dia meraba-raba Tuhan itu seperti oh, ibu gitu. beda dengan Islam Yahudi beda iya bukan Kristen meraba-raba saya rasa bahwa teologi Kristen lebih maju selangkah daripada Yahudi ya kalau Yahudi ada kita buktikan apakah dia yakin dengan kode yang ada di dalam kejadian ini gimana gimana bunyinya kejadian itu? iya kan yang de kita bicara gambaran alai hmm. akhirnya rupa dan kamu kem... ya, ketika apa? dikatakan enggak bahwa bahwa Yahudi ya. Ya, lagi tidur bukan makhluk tadi kan Ustadz bilang begini bilang kami sedangkan Islam dan Yahudi itu sudah okay. pasti dengan kesimpulannya enggak. Pak Yusuf seperti apa Tuhan yang menurut Kristen itu Coba. Tuhan Kristen itu ya kita bisa bilang Kristen, hmm, ya, kita wujudnya, Kristen wujudnya wujudnya begini kita bicara wujud itu roh Bapak itu roh sedangkan dalam iman Kristen tentang ketuhanannya yaitu bahwa Allah itu menggambarkan dirinya melalui Yesus dan padanya direfleksikan dalam Trinitas Loh, kalau menggambarkan seperti itu jangan nunggu Yesus coba kamu baca Loh. perjanjian lama Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh manusia. Ya. Rohnya Yesus, ya rohnya Allah. Saya juga gitu. Kenapa tunggu Yesus? Saya juga ya. bisa, kan? Kamu jadikan contoh. Oh. Tapi saya makanya, ini Tuhan gitu. Makanya, dalam Imago Dei yang saya katakan itu, dalam Imago Dei itu, dalam teologi Kristen bahwa itu adalah Yesus. Berarti intinya berlaku. Tuhan Allah itu wujudnya ya manusia gitu. Bukan gimana? Iman apa? Gode Terus yang ada... wujud aslinya itu apa? Ini ya, Yesus mengatakan bahwa Bapak itu roh. Ya, terus? Ya, berarti itu. tidak ada wujudnya? Wujud tidak, tidak, tidak dalam wujud. Roh tanpa forma tidak dapat dijelaskan. Berarti sama dengan, tidak sama dengan apapun. Ini. Bukan, itu itu yang tidak sama. apapun beda dengan yang tidak terlihat. ya. Tidak disamakan dengan apapun, ini mempunyai makna yang lebih besar daripada itu. Berarti ada dari yang diciptakan dengan yang tidak diciptakan. Ya makanya sebutkan beda. wujudnya seperti apa kalau dalam Kristen. Wujud Christen. kalau di Kristen itu roh. Roh. Wujudnya Tengah. roh itu seperti Tengah. apa? Rom bisa digambarkan? Hmm? Kemampuan, daya. Iya seperti apa Mampuan. wujudnya? Wujudnya tanpa dapat digambarkan. Nah, makanya Tapi berarti kalau tidak bisa digambarkan lestekam selesai Ondong. Tidak, coba coba bukan. bukan. <laughs> kalau yang tidak diserupakan, tidak dengan apapun mengandaikan, ini kita bicara tentang pengandaian pemikiran ya. Ini mengandaikan pemikiran bahwa ada satu di bagian lain dan satu di bagian lain itu yang dicerupakan. Tetapi ketika tidak, ini apa roh apa roh adalah apa kemampuan atau forma. Di, itu dia tidak terlihat wujudnya macam apa digambarkan seperti apa ya dia hmm. tidak terlihat. Tetapi wujudnya ya roh. Roh itu apa? Roh itu kemampuan. kemampuan. Kemamp Pak, bisa enggak digambarkan? Berapa <tuh> gitu? Enggak? Iya, makanya begini. Digambarkan tidak, tidak bisa nah. digambarkan tanpa formasi. Ya, kemampuan. Kemampuan yang memampukan kita itu kemampuan. Ya, wujudnya di... kemampuan itu seperti apa? Makanya nah, wujudnya. Makanya loh, karena wujudnya tidak bisa itu, Pak Yusuf. Hmm. Karena tidak bisa digambarkan itulah, makanya tidak ada seperti dia. Dan Laisa Kamzina. Nah, begini karena di dalam Kristen ada juga malaikat sebagai makhluk roh beda hmm. lagi itu ya. jadi begini jadi begini tentang yang diklaim bangta tentang apa kamsel yang tidak diserupakan ini saya mengandaikan pemikiran saya seperti ini ada satu bagian kita kan ini Allah bagian Allah dan satu bagian lain itu yang bukan Allah yang termaksud ciptaan ini mempunyai dua-dua pilihan di mana tidak mungkin serupa dengan ini. Jadi ada dua bagian. Kita bukan bicara tentang ini ya, tentang apa? gambar atau apa wajah ala bukan, tetapi kita pemikiran saya tentang membedakan tentang apa yang dikatakan Bang Tata tentang apa nama? tidak diserupakan. Itu karena apa? Men... dua bagian di mana yang satu tidak serupa dengan yang lain. Itu. Ya, sekarang gini aja Pak Yusuf. Kalau memang selesai itu tidak sama nah, caranya membuktikan, Pak Yusuf gambarkan dulu Tuhan itu seperti apa wujudnya, kalau memang tidak bisa tidak. berarti Laisa kami sini selisai... ada intinya tidak. ketika tidak. bisa, berarti salah hal Quran itu salah bukan. perjanjian lama itu gitu. bukan, bukan itu tetapi maksudnya mengisahkan pemikiran tentang apa yang dikatakan tidak diserupakan ini mengandaikan mengandaikan bahwa Allah dan ada sisi lain yang bukan Allah. oke Sehingga yang Allah ini tidak diserupakan dengan yang bukan Allah. Itu ya menurut Pak Yusuf diserupakan. Ya itu yang saya bilang. Ya konteks, makanya kalau gak bisa berarti itu. benar Al-Quran berarti. Tunggu bukan itu yang saya katakan bukan benar. Kita melihat konteks dari dua ketuhanan yang kita lihat. Sedangkan Bang Tata menanyakan di dalam Kristen itu Tuhan seperti apa? Yang menurut Kristen Yesus, Tuhan itu roh. Bapak itu roh. Selanjutnya, ya, tidak okay. ada penjelasan apa-apa. Saya -apa. okay. itu, kenapa penjelasan saya mengatakan bahwa melalui Yesus menyatakan dirinya dan hanya itu? Ya, makanya sama dengan Islam. Ketika ditanya Tuhan itu seperti apa, maksudnya goib. Nah, maksudnya itu roh itu sulit. tidak kalau tidak kalau itu disamakan ya, dengan ya. apapun. Goib, ya, goib tidak di, bisa dilihat itu. Iya, hmm. tapi kalau tidak disamakan, ini agak berbeda. Ya, kalau disamakan. gitu coba kamu samakan dengan apa dia seperti apa Bukan. bisa enggak? Roh ini manusia tidak. juga punya roh. Ya makanya tidak, tidak bisa disamakan diserupakan. Nah. Kalau menurut Kristen bisa enggak? Iya karena itu ego emi apa nama ego emi? Iya. Iya kan itu bisa. Contoh seperti apa? Bahwa... Iya contoh imago ini dalam teologi Kristen itu adalah Yesus Kristus. Yesus. Iya. Maksudnya Tuhan itu ya manusia. Bukan, gitu. bukan, bukan, bukan. Gambaran Allah yang ada di dalam kejadian itu bahwa kita menciptakan loh, apa salah Yesus satu kan manusia, Pak Yusuf Kenapa? Ima. Tuhan itu ya tahta, bisa enggak? Ya, kan tadi ditanyakan tentang teologi Kristen, tentang melihat itu. kenapa? Nah, iya. Ketika itu kamu itu menyamakan contoh itu Yesus, apa bedanya? saya? Beda loh. Dia ada firman dari manusia. Di mana, ucapannya saya firman jadi manusia itu di mana? Bukan melalui kesaksian itu. Iya ada enggak ucapan Yesus bahwa saya ini Firman jadi manusia? Di dalam Kristen tidak mengenal pengembaraan oh, tentang Firman. Tidak ada itu cara. Ya udah kalau saya nggak mau beriman kayak oh, gitu. Kalau udah ada, iya. itu itu perbedaan perbedaan. Hmm. Dalam Karena kalau kami hidup. itu kan harus pakai dalil gitu. Kami pun pelajaran Alkitab itu agak berbeda. Bahwa. Iya intinya agamanya Yesus gitu loh Tuhannya intinya. <laughs> itu intinya Tuhan. Ya, inti iman Kristen Tuhan Yesus. Tuhannya Kristen itu Trinitas. Beda-beda, banyak intinya. Karena itu Kristen itu kaya. Kaya akan timah. Dia akan... Kaya itu... <laughs> gini Pak Yusuf, sampiannya <laughs> harus harus bisa membedakan Samawi. Coba kamu nanya ke Yesus, Tuhan itu seperti apa? Pasti yes, dia... Nah, Tapi kalau begini. saya nanya ke Kristen, hmm. pasti sama seperti ajaran dewa-dewa itu. Pasti itu. Enggak lah. Karena kalau dewa itu bisa menjelma jadi manusia, bisa turun, Enggak, bersosial, begini. bisa... Begini, begini bang di dalam iman Kristen yang bisa saya gambarkan seperti ini. Apa yang sudah ada, maksudnya ketika kehadiran Yesus yang itu yang direfleksikan. Tidak lebih, tidak. tidak. Apa? Diambil. Apa tujuan Yesus hadir itu? Bukan. Kehadiran Yesus di dunia itu. Untuk Yesus itu. itu nanti, apa? Tujuannya. Visi dan misinya apa? Bukan. Itu nanti kita bicara, tetapi <laughs> iman Kristen itu bahwa dari itu jadi tidak bisa dikatakan bahwa sama dengan pagan apa nama Dewa Dewi yang lainnya masalah sama dia. itu gini Pak, Pak Yusuf kalau ke Yesus, Tuhan itu seperti apa yang Yesus bersujud kepada dia, berdoa kepada dia terus tanyakan, terus dia itu Allah itu seperti apa Yesus, kira-kira Yesus itu okay, menjawab betul. seperti apa oh, begini, gitu kan? saya, jawab, saya jawab begini, itu kan pengandaian. ya, kita cari yang pasti-pasti karena yang pasti itu yang ada dalam kesaksian Injil Oke. Okay? gimana, gimana Kesaksian Injil itu menyatakan, yang paling jelas kita ambil di Yohanes, karena itu Injil, Injil apa ya? Injil, Injil, kontemplatif. Oke, kita lihat. Kesaksian contohnya Johannes. menyatakan itu Yohanes, ya, karena Yesus kan hadir ke dunia, menyatakan dirinya itu yang Iya, maksudnya hadir dia itu kan menyatakan. dia dilahirkan manusia, dia kan? Itu iya. dia mengaku utusan kan? Ya, apa mengaku? Iya, dengar dulu. Nah, sekarang itu kan dia manusia kan maksudnya ya sama seperti saya kan dia hadirnya itu ya, ya dilahirkan Ujung -ujungnya ke Yesus juga itu <tuh> nah ini ini bagaimana Bang kalau bagian kamu itu aja mau dibelokin di di sama catatan kata Yesus enggak <tuh> <tuh> ya, apa sih sini kalau Ujung Yesus ujung-ujungnya Yesus iya kan bagus supaya Yesus ini supaya kalian di sini bisa mengerti apa Yesus yang ada di Supaya jangan salah. Enggak, ya. enggak. Saya gini aja dulu. Buang dulu ke Kristenan. Yesus itu visi dan misinya untuk apa? datang untuk menyatakan kabar, kabar baik. Kabar baiknya diantaranya seperti apa? Kabar baik bahwa kerajaan Allah telah dekat. Terus? Maksud kerajaan Allah terdekat dekat itu apa maksudnya? Bertobatlah. Hmm, bertobat kepada nah, siapa? Bertobat kepada Yesus lah. Loh? Hmm? bertobat itu kepada Iyi, Yesus. itu bahkan jangan bilang ayatnya ini saya <laughs> Yo, Bahwa, jangan jangan <laughs> <makanya laughs> todong. Ada, itu, ada. Ya, itu, itu, itu. Begini begini bertobatlah. Itu bahkan ada dalam kutipan ya. Saya enggak gimana uh, Yohanes berapa enggak enggak ingat betul ya. Tapi begini. Bahkan Yesus ke rasulnya saja pun dia kata, ke muridnya saja dia katakan. Apa yang kamu ampuni akan terampuni. Apalagi Yesusnya. Begini Pak Yusuf. Pak Yusuf. Itu. ini ya. Kalau hmm. saya mengikuti Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajak tobat kepada Allah, mengajak hmm. men doa kepada Allah. Kalau Yesus mengajak bertobat berdoa kepada siapa? Kepada dirinya. Hah? <laughs> Begini. Jangan nggak jawab aja. Dasar. Biar enak. Iya, bertobat itu bukan masalah kepada siapa. Tetapi kita menyesali akan kesalahan yang kita lakukan. Nah, buat. iya, menyesali Tapi itu, itu kepada siapa? kepada Tuhan. Allah, ya kepada Ke Tuhan Setuhan siapa? Ya, kan kita Trinitas saja. Kan karena ayat iya. gitu. Iya, ayatnya. Li bahkan bukan ke kalau nah. ke Yesus ini ya, kita bicara Yesus. Jangankan Yesus, murid-muridnya muridnya saja diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Oh eh, iya, betul. Jadi nggak, jadi yang mengampuni dosa siapa? Itu dikatakan di situ makanya ada di dalam gereja yang ya, menurut batu hatta, batu hatta, batu hatta, batu hatta. Hatta, yang mengampuni dosa itu muridnya kah Yesus kah bapak kah Ruh Kudus kah gitu yang mengampuni dosa ya, sudah, sudah jelas itu kalau himan terakhir itu bapak dan karena pengadilan hmm. dari bapak kalau Islam dari... Allah gitu ya dari... bukan hmm? itu, <laughs> itu penegas... penegasannya bahwa apa yang menjadi pengampunan di penghakiman hmm. terakhir itu ada bapak Yesus Roh Kudus semua di Mau bilang apa? Itu kan? kalau dalam islam Ketika syafaat. Nabi Muhammad itu? juga bisa menyelamatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Bisa. Ah. juga bisa beri syafaat kepada umatnya. Makanya ada bisa. ayat bisa. hanya 12 suku Israel yang aku bukan, hatimu. Bukan bukan, bukan bersyafaat itu artinya apa? Ya mengampun. Enggak. Maksudnya Muhammad mengampuni Loh, dosa. Syafaatnya Nabi Muhammad kan ada ada empat dalam islam itu. Allah ya, beri ya, syafaat. Maksud syafaat itu pertolongan. Saya baru dengar ini. Makanya, syafaat itu pertolongan. Itu pertolongan, itu pertolongan, makanya Alquran juga bisa. Bukan ikra ul, ikra ul -Quran bukan bukan. Baca Alquran karena nanti Alquran di hari kiamat bisa beri syafaat pertolongan. Oh pertolongan. Kan oh. ini tidak. Apa? Ini bahkan kepemudaan diberi kuasa mengampuni dosa. Oh sama sama. Saya juga bisa. Umat Islam itu teman itu bisa beri syafaat. Bukan bukan syafaat. Ha? aksudnya intinya syafaat itu pertolongan ampunan akhirnya masuk surga gitu. Iya, begini aja Pak Yusuf do, do, Dosa apa yang diampun Yesus? Berapa? ya kalau yang kita akui macam di sini sekarang kenyataannya hmm. yang kenyataan, di dalam gereja itu ada sakramen tobat. Sakramen itu apa? Sakramen itu tanda-tanda yang ada di sebalik itu. maksudnya hmm. begini. Hmm. Bahwa dengan sakramen tobat itu kita mengakui akan jadi kesalahan kita terus ada. yang mengampuni kesalahan itu murid juga bisa ya kan sudah dilimpahkan kepada murid murid hmm. kan penurut kan kalau sendiri. kalau murid mengampuni dosa dilaporin ke bapak atau ke yesus Enggak nggak perlu lapor Jadi begini nanti pengampunan dosa itu ketika gereja memberikan hmm. itu maka dosa-dosa dosa-dosa ringan ya maksudnya dosa berat ini ketika menolak allah itu dosa berat tapi dosa-dosa yang lainnya. Intinya yang mengampuni dosa, -dosa itu siapa Pak Yusuf? Coba sebut aja langsung satu aja siapa. Ya oke okay, Yesus. Bisa. bisa. bisa. Ya, Tuhan Yesus bisa gak Allah, Yesus tidak mempunyai itu. Tidak loh. Kok aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan... Begini maksudnya dia menyatakan kepada Bapak sebagai pribadi Allah yang adalah roh waduh ini okay. gini, gini Pak Yusuf apa? orang punya Tuhan itu pasti berdoa kepada Tuhan ya kan ya iya bangga ya, ya. Iya Yesus ya. pernah nggak berdoa Yesus dalam Duh, usah pernah doa berdoa. Di konteksnya berdoa <laughs> iya berdoa kenapa nah iya kepada siapa kalau saya kan kepada Allah kalau Yesus kepada Bapak ya ah, terus makanya Ya. Misal Lukas 6 ayat 12 itu Kepada siapa hmm. dia berdoa semalaman itu Kepada Bapak Loh, Baca yuk Lukas 12 Iya kepada bapa maksudnya Ya baca dulu gimana tulisan disitu Mana saya ngerti itu apa Nah semalaman Yesus Kepada Allah Kan gitu Lukas 612 Pak Yesus Sini tak ya. Pada Enggak. waktu itu, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah, gitu Pak Yusuf. Artinya dia bermalam suntuk untuk berdoa kepada Allah Yesus itu, Pak Yusuf. Begitu ceritanya. Kenapa mute Pak Yusuf? Oh, Lo yang nolder. Enggak. Oh termite. Ya. Oke Yang dimaksud Allah, Allah dalam perkataan itu bukan merujuk kepada Allah yang agama. Bukan, Islam, bukan tidak apa-apa. Menggunakan -apa. kata hmm. ya, kak. Iya. kepada siapa? situ, Allah di situ. itu? Allah, Bapak, nah, itu. Iya, berarti kan? Bapak. Intinya kan, saya nanya tadi, setiap Bapak. manusia yang punya Tuhan pasti dia berdoa kepada Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Oh, ya? oh maksudnya begitu karena dia berdoa berarti dia Tuhan. Sekarang begini: ketika pernyataan yang lain mengatakan, "Dia adalah..." Firman Allah. Ya bisa saja. Ya. Allah menciptakan. Bagaimana firman berdoa kepada Allah? Ya maka Yesus itu. Ya, itu berdoakan Yesus. Ya contoh kalau kamu punya statement bahwa ketika semua yang berdoa itu bertuhan. Kan Buktinya itu. eh katanya, Itu bukan firman Allah. Yesus kan manusia. <laughs> Siapa bilang Yesus firman? <laughs> ya, Yesus <mari>. jadi. Yesus <mari. jadi <mari. manusia. Roh firman. Oh, uh, kan itu salah Makanya di dalam Kristen hmm. Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Yesus itu firman Allah, artinya Yesus juga menerima firman, artinya lagi firman menerima firman. Itu maksudnya. Jadi nah, gimana, Ustaz? Iya, oh, eh, kan saya turutin. Yesus itu firman jadi manusia. Karena sudah jadi manusia punya Tuhan berbin. Hah? Itu? Kan sudah jadi manusia. Apa itu apa? Tuhan kan okay, dia? Iman. Kalau manusia kan punya Tuhan. Dia Yesus. Oh, nah, Jangan sampai begini, iya, dijawab aja. Ya. Tadi Yesus itu memang Yesus bertuhan. Loh. Ya, Yesus. Barkan oh, kata Pak Yusuf, nama. Yesus tidak bertuhan. Jadi Yesus ateis. Uh, ateis tidak punya Bukan Tuhan. <laughs> ya. kamu berpikir bahwa ketika Yesus berdoa, berarti oh Yesus punya Tuhan. Loh. Oke. Jadi jawab dipertengahan seluruh, ini Yesus bertuhan. Tuhan atau ateis Yesus? Kalau orang tidak berdoa kan tidak berdoa. Berarti, tidak betul. tahu Tuhan nya yang mana? Diperjelas dulu. kalau Diperjelas dulu Ustaz. Tuhan. Yesus, Yesus ya, bertuhan. Jawab dulu. Kamu nih, iya karena karena kamu menempatkan Yesus. Sebagai iya sebagai Yesus waktu Yesus ya, manusia. manusia. Manusia memang. Iya. Iya. Iya waktu Yesus itu jadi itu manusia itu. Pak Yusub. dengerin dulu waktu Yesus jadi manusia. Apakah Yesus bertuhan atau Yesus ateis? Salah kok pertama. salah karena begini salah karena Yesus ini adalah firman yang iya manusia. esensinya mungkin Yesus pernah dari manusia enggak makanya dari pertama tadi saya katakan memangnya Yesus bertuhan iya. itu yang dikatakan itu karena apa nah. saya mau menyanggah itu Yesus Yesus pernah jadi manusia Yesus, enggak? Yesus pernah dari manusia, Saya mengatakan Yesus bertuhan Ui. itu Karena Yesus sendiri aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Iya Saya Betul. bersyukur kepadamu Allah Tuhan langit dan bumi Berarti Tuhan ku Betul. siapa? Betul, Yesus. Ya, berarti ya berarti bertuhan berapa? kan? Bertuhan Maksudnya nah. kamu bertuhan begini Penguasa coba Coba yang dikatakan bertuhan Atau penguasa itu semua begini ketika kamu menempatkan Yesus ya maka pola pikirnya akan jatuh seperti ini hanya manusia tetapi di dalam Kristen Yesus itu sungguh Allah sungguh manusia jadi oh, seperti kaya. seperti dewa Krishna berarti ya disamping oh, dia nah, manusia enggak, dia juga dewa seperti. Hah? bukan seperti oh, karena dia maksud, maksudnya sama gitu adanya makanya ya yang gini pak Yusuf, makanya, pak Yusuf. gini Jangan biar biar sayang. dia terbuka bang Yusuf Iman hmm. seperti itu ada di luar Samawi, Dewa Wisnu di manusia. Jadi Krishna hmm. itu di samping dia manusia, dia juga Dewa. Iya. Apakah sama seperti itu? Makanya Pak Yusuf saya sarankan Contoh. kalau diskusi jangan. Contoh begini... Kenapa bunyi ribut? Hmm. Gimana? Enggak, enggak. bukan dari tempat saya begini. Begini Ustaz nah. Tata ya, ketika Wisnu kita bicara Wisnu... Aduh, kita Wisnu lagi ke sana lagi Iya, kan Wisnu. deh. Iya, iya, ada apa? -apa kita, ada apa biarin? Maaf ya, nih. kita, kita enggak ya. itu. Iya, Wisnu ini berkembang di India. Apa punya keyakinan bahwa pengaruh Wisnu itu ada sejak zaman gereja Nah, kalau dalam segi sejarah Tidak itu, ada. hindu itu daripada orang-orang berkeliling, apakah pengaruhnya ke sana? Waktu Yesus jadi Ida. manusia, apakah Yesus mempunyai Tuhan? Pernyataan kamu hanya Yesus itu manusia. Loh. Ini ribetnya. Kalau saya bilang Yesus itu Tuhan, bagaimana dengan pernyataan itu? Oke, okay, kalau Yesus itu Tuhan, namanya Tuhan? Utus apa diutus? Tuhan ha? Tuhan itu begini. Enggak, jawab ah, aja dulu satu-satu. Yang namanya Tuhan itu mengutus uh -huh. apa diutus? Tuh. Mengutus. Oke, okay. Yesus itu diutus apa mengutus? Diutus. Yesus mengutus. Ya sama, Nabi Muhammad mengutus. juga mengutus sahabat Untuk menyebutkan. Berarti... Berarti Muhammad Tuhan? Bukan. Berarti, Berarti Yesus kamu, itu bilang bukan. Tadi, kamu bilang tadi Tuhan nah, itu mengutus? Iya, Yesus itu diutus. apa mengutus? Aha. Yesus mengutus. Yesus Mutus diutus. Ya. Diutus juga. Yesus nah, diutus kok. Yohanes 17.3 Yohanes tujuh belas Yesus, 17, Yesus nah, diutus. Ada, ay ada ayat oke, lain Yesus mengutus. Oke yang kedua. Yang... <laughs> yang, Yaitu, kedua. Oke, yang kedua. itu selesaikan. Oke. Yang kedua. Tuhan itu memberi firman apa menerima firman? Tuhan itu adalah eh, eh, jawab Tuhan dulu Tuhan itu memberi firman apa menerima? Tidak ada di kitab. Enggak jawab itu nanya itu udah nanya lainnya. Tuhan itu memberi firman, ajaran atau menerima? Ya. Memberi, memberi, memberi. Hmm. Yesus menerima nah. firman apa enggak? Menerima. Yesus firman Tuh, kepada segala kami, firman Tuh. yang kau sampaikan. Dari mana dia segala firman itu? Itu, itu kamu Tuh, mengerti, enggak sih, ada jawab dari di mana itu? dia dapatnya? Bukan kamu mengutip itu. Ya, Yesus ini berkata. Hei, Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, kok uh, di situ siapa Yesus kan? Terus dapat Ia, dari mana kalau, dia? Lu, lu pemahaman. Tanya imannya itu. kamu, Yesus dapat firman Ia. dari siapa? Kamu baca Injilnya seperti itu ya jadi oh, saya udah Injil. Saya dulu. bertanya, Pak Yus. Jadi Ya maksudnya dari itu, itu nomor nah, Yohanes tujuh belas tuh bacain dulu ya sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku jadi Yesus menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapak kepadanya ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku Yesus mengaku utusan di sini Bro jadi hmm. Jadi, iya. jadi utusan ya. Nah, kalau dia utusan, oh. coba apa tugasnya utusan menurut Bibel? Menyampaikan firman. Enggak, enggak salah. <laughs> Bukan, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. <laughs> itu pun masih enggak salah. Loh, jangan apa aja Pak Jusuf. Iya, itu pun ya, masih enggak tugas salah. Tugasnya utusan itu apa ini? Sungguh Allah sungguh ya, manusia. Apa utusan? Tugas utusan yaitu memberitakan tentang apa yang diperintahkan. Ya Pak, pintar. Siapa yang merintahkan dia? Bapak. Bapak. Ah, sekarang. Tunggu. Itu ya yang Tuhan Musa okay. salah. Lihat-lihat tunggu. Tunggu. tunggu. Orang -orang lihat. Bukan. Musa lihat, dengan loh. Yesus kan menerima ajaran. Apakah sama yang memberi ajaran kepada Musa dan Yesus? Beda. Musa itu ciptaan. Nah, ini. Yesus jelas, ini firman. Bukan saya nanya cipta. Bukan saya nanya ciptaan. Yesus diberi ajaran. Musa diberi ajaran yaitu Taurat. Apakah sama yang memberikan Begini, ya, bukan Musa begini. Saya be, iya saya tanyakan Anda. <laughs> Musa diberi ajaran seperti apa yang nah, Anda tahu? Nah, segala firman berarti kan ajaranku bukan dari Bukan itu itu Yesus. Ya. Yesus ke Musa ya, apa? Yesus menerima ajaran kan? Bukan Musa apa sehingga menyamakan dengan Yesus. Yesus. Musa apa? Yang saya tanya ajaran nabi ini loh, Musa dan Yesus. Iya, itu. bukan. Iya, hmm. cara apa Musa menerima firman itu bagaimana? Coba lihat. Ya Taurat itu firman Tuhan apa bukan? Eh. Siapa yang bilang belah Enggak, oh, Taurat itu, itu apa yang disampaikan oleh Musa itu dari mana? Dari dirinya sendiri atau dari Tuhan Enggak, saya enggak mempunyai paradigma yang Enggak, itu, jawab bangtata. aja. Oleh oh Musa salah. Hah? Salah pengertian apa maksudnya. Kalau bicara dengan saya bahwa paradigma saya ya, tentang Enggak, Tawarat saya. saya dan hanya imannya sampaian. Musa itu uh. kan menerima ajaran Taurat itu kan? Ya. Enggak, ya apa enggak? Mau Musa menerima 10 perintah. Ya, dari perintaran. mana? Okay, kalau Allah? Yesus, ajaranku bukan dari diriku Dari siapa? Yesus. Dari Bapak Beda Allah dengan Bapak? Berarti Yang kaman, memberi kaman ajaran ngomong. kepada Musa dengan yang memberi ke Yesus beda? Begini Bukan begini, bukan nah, begini. Saya, Beda saya, apa sama? gitu loh? Saya ajarkan masa? Kalau, nah, kalau yang itu, itu jadi... Dua-duanya diberi ajaran Apakah sama? Diberi dari oknum okay. yang sama? Iya Ya, yang sama Yesus tetapi sama, ya. begini, sama. bedanya begini oh, bedanya begini beda sama beda lagi sih bersama. begini memberi memberitakan itu adalah beda nabi nah. yaitu apa beda. ya, ya maksudnya orang yang digunakan nabi bukan ini dan siapa ya, na nah, eh bu ini tujuannya ini sebentar pak tujuannya bukan siapa Musa siapa Yesus tapi dari mana sumber ajarannya itu yang ditanya nah, sama Sama, Sama. Ya. selesai selesai <laughs> berarti kamu percaya Yesus ya, <laughs> lagi mana sih, begini, lagi begini, Tuhannya Nabi Musa siapa bukan bukan ya, artinya artinya sebentar Pak yang dimaksud tuh Tuhannya gini. Nabi Tuhannya Nabi Musa ya. Tuhannya siapa namanya? Musa yang kita kenal. Ya bukan Yesus. Yesus ini Firman yang menjadi Enggak, manusia. Jadi Tuhannya Nabi Musa bukan Yesus ya? ya firman menjaga. <laughs> Saya anaknya itu. Tuhannya Nabi Musa bukan Yesus atau Yesus? Oke, oke bukan. Oke bukan. <laughs> Kalau Tuhannya Pak Yusuf siapa? Yesus. Ya, berarti Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Yesus berbeda. Tuhannya Anda berbeda? Sama. Gosa <gengar> bodoh mana? Bingung kebingung Bapak kamu lupakan. apa yang sampai Yusuf, Yusuf ini jadilah Bapak sebagai yakin. umat. Maka percayalah bahwa Yesus itu Tuhannya, Bapak. Yusuf. Sekarang yakin kalau Yesus itu Tuhan. Yakin? Betul, yakin. Yakin dan sesatkan orang-orang cece. Yakin apa tidak? Kayaknya satu lagi sebelum saya mandi, Pak Yusuf. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria. Siapa namanya? Ya dari tunggal. Tuhannya siapa? Bunda Maria. Siapa? Ya, dia orang Yahudi ya, okay, apakah apakah tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? Yesus ini firman Enggak, Enggak tanya itu. Beda <laughs> Apakah Beda dengan Pak? <papa>, apakah <laughs> eh, dengan apakah, apakah tuhannya Bunda Maria namanya Yesus? Bukan, Buka. tuhannya Pak Yusuf siapa? Berarti <laughs> Pak Yusuf dengan Bunda Nah, Maria beda. Trinitas, Loh. Trinitas. Loh. nah, sekarang <laughs> gini, gini Pak itu, Oke, hmm. Tuhannya Maria. Terus. Uh, Wah, semangat ini. He, pap, he. Yang sekarang saya tanya, Bunda Maria punya ya. anak. Anak ini punya Tuhan apa enggak? Anaknya itu. Anak-anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan. <laughs> anaknya Tuhan? <laughs> anaknya Tuhan. Tuhan Berarti Yesus melahirkan, Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu. Eh, oh. Iya. <laughs> ya, no, oh, penasaran, penasaran. benar Pelarikan Tuhan, iya, Alhamdulillah, jujur, jujur, Kristen, jujur. Maria itu adalah beneran, iya benar. Semangat Pak Yusuf bukan Bunda Kristus. Heeh, hmm? nah, kenapa, Admin? Enggak, saya mau kasih semangat, kok Iya, <laughs> apa Pak Gus? apa, Enggak, iya, nah, kita di sini enggak, enggak ada pengen. Iya, bro, Ad... <laughs> bro Admin, saya mau sesatkan orang yang Iya, <laughs> <oke, oke. laughs> <laughs> itu tunggu, TAE masa porsi saya lagi sedikit pertanyaan. Padahal tadi waktunya ya, ya, untuk ya, Kristen. Ya. Hmm. Nah ya, ya kita kita itu jadi sekarang berganti ke saya. Kan tadi belum rampung tadi, belum rampung tentang bagaimana mungkin ya, ya melalui firman Ia mengaburkan hmm. tentang siapa dirinya. Hmm. Jelaskan? Ya makanya dia menjelaskan diri. Allah itu tidak langsung teriak-teriak, sob, yo, sob, aku tuhan enggak, melalui para nabi, yaitu nabi Muhammad. Makanya nabi Muhammad mengatakan, apa yang aku sampaikan ini adalah wahyu, bukan dari diriku sendiri. Dan ini juga dilakukan oleh semua para nabi seperti itu. Oke. Terus pertanyaannya apa? Yang tadi pertanyaan apa? saya melalui firman-Nya itu, al hmm. Quran itu, Dia mengaburkan tentang dirinya iya. begini, maksudnya begini. Iya, gimana? Masa mulai tersesat? Ya, enggak. Ya, belum. Ayo, silakan. Oh ya. kan saya bilang begini. Ketika apa kami suluh itu apa? Istilahnya. Istilah Islam saya tidak biasa jadi apa yang tidak diserupakan itu. Maksud ya. tidak serupa itu kita, kita tidak bisa apa ya? Tuhan itu seperti apa sih? Apakah Ini seperti matanya. manusia? Apakah berekor? Apakah ada rodanya? tidak bisa seperti itu karena tidak sama dengan Oke, apapun ya gitu itu, karena tidak hmm. sama dengan apapun. Iya, berarti roh, maksudnya itu. roh gitu loh. Iya, bukan? Ha? Kalau begitu dia masih sabun. Ya. Dengan dengan apa? Ada dengan apa samanya? Ya roh. Ha? Kan Manu yang yang ada apapun yang lain. Iya, kalau memang dia itu sama. lain seperti apa? Uh, roh. Roh. Ya, maksudnya roh itu ya, seperti itu apa? hadir. Roh. roh kan tidak. Iya mangga aja ya, udah. Iya. Tapi ya makanya. Kabur, makanya Allah itu goib Gaib. Iya, kalau ala goib hmm. lain, tapi itu kan dikatakan tidak diserupakan Sini. dengan Maksudnya seperti roh, tidak tahu seperti apa wujudnya, kan gitu kan? ya itu. Ya itu udah, tidak, itu beda. Itu pengertian tidak tidak di apa? Di tidak dengan tidak diserupakan dengan apapun. ya kalau, kalau memang diserupakan, diserupakan dengan apa? Dengan apapun. Maksudnya begini, hmm. ketika tidak diserupakan dengan apapun ada bagian apapun yang tidak mungkin di, ada di dalam diri Allah ini. Contoh, hmm. seperti yang Anda katakan, roh. Hmm. Apapun pun. Ya. Allah ada roh. Bagaimana dia bilang tidak. Ada Allah. roh. Allah ada roh. Ya kan kamu bilang tadi roh. Maksudnya roh di situ. Oh, di situ roh itu ah, iya, tidak loh. tahu seperti apa wujudnya. gitu loh Iya, Yaudah. saya tahu. Sama hmm. juga yang ada pada ada apa. Saya juga tidak. Iya, makanya saya udah sama-sama kan. Juga. Semua ajaran samawi kan gitu kan. Berarti sama. Oke, kalau ajaran samawi selain Islam Tuhan itu... bu, bu, wujudnya kan. yang enggak saya nanya ini. Heeh. Uh -huh. Tadi gimana pernyataan tadi sudah sudah ditutup atau yang enggak biar baru? kamu nyambung. Ah, oke okay, oke. Okay. Apa Seperti apa nanya wujudnya? Nanya. Roh yang dikatakan di dalam Kristen jelas ya, Yesus apa oh, oh yes. so, Bapak itu apa? Wujudnya iya, itu iya, seperti iya. apa? Langsung apa langsung nama aja. Roh. Oh batu misalnya. Iya, karena harus huh? itu di, nanti kamu rujuk ke PL. belum PL belum jelas tentang siapa itu Allah. <tuh> yeah. Saya katakan. Seperti apa, wujudnya Allah itu? Hmm. Tetapi Iya makanya di PL kita belum dapat identifikasi hmm. secara khusus seperti dalam perjanjian baru. Bapak itu roh Allah di dalam apa perjanjian lama belum identifikasi hmm. secara Oh, Kristen seperti apa? apa? Kan? Itu seperti Ya udah. Baik, demikian tadi semuanya. Apa, Satu diskusi Pendeta Yohanes Yusuf iya. dengan Ustadz dan... Tata. Semoga apa yang akidah channel sajikan untuk Ikhwan Villa semuanya bisa ya beda, mingga, mingga sekaligus mempertebal iman apa, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Lantai ya Rabbal 'Alamin. Uh, untuk sementara, akidah channel akan undur diri dulu dan nampaknya uh, diskusi pun di ujung acara. Bisa dan bisa mari kita bersama-sama tetap. Yang intinya kalau dalam misalnya itu, itu wujudnya tidak seperti apa. Nah kalau Kristen bisa enggak? menghadang bukan para itu, misionaris dan pastinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selalu dalam lindungan